nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantosak mangke itu keviyah kados traweh saya tersinggung nih ke ilmu riwayat-riwayat bukhari muslim nabi itu nak witir itu sembilan rokaat lam yak min hunna fi akhirihina ila wahidah di nabi sholat, witir itu sembilan rokaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk Pas ke 9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong salat itu salatul laili masna masna berarti 2 2 2 2 2 8 terus satu witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada salat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau empat rakaat tanpa tasahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah binten, oh, Soal Allah, lebih seru tuh. Ya. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasahud awal itu wajib. sampeyan yakin tasahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan, tidak? batal, berarti misalnya ono teraweh empat rokaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahut. Awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi mudah sadis raja itu tidak ada masalah kan? dari dalil ya, oh <tuluh> boy, Lah, sing darani masalah, padahal darani tasawuf awal itu sunnah. Gue sholat duhur, tasawuf awal sunnah tuh wajib sunat, nak sunat tu khas ya ditinggal batal loh, batal. tapi nak segera cocok dia batal, hukum orang cocok raco cocok. batal niki kalau terang nah, traweh itu yang kontroversi ini kita kita mat semu karangan imam nawawi. ya akal akalane tiang tiang niku, kalau nganti sandi kan batal nanti imami. tapi gak akan dari imam. soalnya niat ngakali pengheran, tapi pengheran bakal iyo raken nih. niatan ini dari imam syafi'i traweh itu kalau terakhir kan bintang, terakhir rokaat ya kan dua rakaat dulu lalu pas dua rakaat itu pas witir, yang witir kok trawehnya yang terakhir witir tiga rakaat itu dua rakaat sampai niatnya witir apa-apa witir setelah dua rokaat sampai salam ndak? salam, itu menjadi solat teraneh di dunia karena kue muni witir tapi jumlahnya dua nah, itu solat teraneh apa di dunia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 sebab itu seharusnya witir, agak risiko, ya orang rokaat langsung tasahut ta awal, engkau terus tambah sak rokaat, terus mirip maghrib lah, mirip nopo maghrib tapi itu kan masalahnya tidak populer juga nah itu akhirnya diakali bahwa sholhu, sunatan, minalwitri, itu oh minalwitri kan itu kalau diterjemahkan, sholatlah kalian, paket witir, tapi ganjil si. paket witir, tapi gendep sih, tapi ini sementara gusti, tapi kan kita harus sih bingung, bingung itu <laughs> cara pengeran-ra pengeran itu bingung tenan ngadepi, nah, makanya itu nak cara ku loh ya serosati jerok-jerok noh sebagai bonekku, ya jadi barang keliru kadang yo ya, gumput pura pengeran diserosangun ya, itu, jadi nak sholat kayak nak cara nak cara saidina Usman itu memang beliau bilang dua rokaat tuh berdiri sendiri karena sholat tuh setiap dua rokaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu Nabi kemudian solat-solat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti ya yang solat kedua ya sholi sunatan ini biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung-nyinggung witir loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak apa? witir, lah nanti yang satu terakhir witir, witir. ya tapi adatnya nonton niku. jadi ini perlu sampean ketahui sholat tuh mang, memang banyak masalah di secara fakihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam tuh kan berarti selesai dan berdiri sendiri sen, sen. lalu suwe-suwe nak rokaat yang terakhir batal, berarti sing ngarepe melok batal, mergesak paket koyok. Pres, kenapa cawapres ya? Orang yang isolat ke ono. Nah, itu faham ya. Terus ini kok kevia kevia isolat. Di sambian memang akal-akalan tergenet witri pun benar. Solusur natam, minal witri rok ini. Tadi ini kok bener benar ya? Rondo ngawur tadi ngawurnya itu tadi wong solat. Tadi kok setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan mulane kula niku nak witir ku ya ora tau tak niati twitter mulane kula ora pengumuman niku ora pati cocok tapi kan kula makmum ora malah kan cara salah ya usholli sunatan anu timam teng ati kula ampun salah ya malah salah nak bener napa bener tepat-tepakan wonten mawon Terkulon itu wong alim vekir tapi paling tersiksa ruko kalah be atet kalah be nopo atet nabiya nentang atet tuh rapi mencari nabi karena umumnya uang ismailah umumnya wong namu yang pintu ya melaknope pintu